Selamat datang di Mata Kuliah Enterprise Resource Planning. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya akan mendampingi teman-teman di Mata Kuliah ini. Dalam video ini, kita akan membahas mengenai exercise 48, yaitu display stock atau requirement list. Jadi, sebelum teman-teman melakukan proses produksi atau exercise 49, kita perlu melihat stock atau requirement list terlebih dahulu. Caranya... Kita menuju ke folder logistik, kemudian pilih production. Apabila di buku teman-teman tertulis production control, mohon mengganti dengan shop floor control. Lalu kita lanjutkan dengan membuka folder information system. Kemudian kita cari transaksi MD04 stock atau requirement list. Kita double klik ya. Material yang akan kita lihat stok atau recommend listnya adalah R strip F1 nomor login. Kemudian isikan plannya, 1000. lalu teman-teman dapat menekan tombol Enter untuk continue. Di sini kita dapat melihat bahwa untuk material R strip F1 pagar-pagar. Jumlah stok untuk available quantity-nya masih nol, berarti belum pernah melakukan proses produksi. Nanti teman-teman boleh melihat di material masing-masing berapa jumlah available quantity-nya. Jadi sebelum mengerjakan exercise 49, teman-teman dapat melihat stok atau requirement list dengan menggunakan tiket MD04. Demikianlah penjelasan mengenai exercise 48 untuk melihat stok atau requirement list dari material kita sebelum melakukan proses produksi. Semoga dapat memberikan manfaat buat teman-teman. Terima kasih.